Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hartoko Edo akan membahas tentang gerbang kota. City gate istilah orang bule sebuah gapura besar sebagai penanda masuk ke suatu daerah baik antar kota maupun antar negara. Yuk kita bahas dari kisi 4W dan 1H. What, apa itu gapura? Who, siapa yang berwenang? When, kapan mesti dibangun? Where, di mana posisinya? Dan ini yang paling penting adalah Bagaimana membuatnya atau how Sebelum saya lanjutkan Mari kita batasi terlebih dahulu Gapura dalam dimensi pariwisata Oke yang pertama kali kita pahami terlebih dahulu Apa itu pariwisata Pariwisata itu merupakan suatu kegiatan Berpindahnya seseorang atau sekelompok orang Dari tempat tinggalnya Menuju ke suatu tempat, pergi jalan-jalan, ya, ke beberapa tujuan. Waktunya terbatas, artinya tidak permanen. Dan artinya dia harus balik lagi ke tempat tinggalnya sebelumnya. Nah, tujuan mereka boleh bermacam-macam. Bisa refreshing, menengok saudara, kemudian mencari sensasi hal-hal yang baru berbelanja, olahraga, bisnis, dan macam-macam kecuali satu, yaitu dalam tujuan mencari uang selanjutnya dalam kegiatan tersebut melibatkan berbagai banyak industri baik barang maupun jasa mulai dari transportasi, food and beverage atau makanan minuman daya tarik dan objek wisata atau kita kenalnya objek wisata ya daya tarik wisata Selanjutnya atraksi wisata atau pertunjukan, ketemu orang, kerabat, dan macam-macam, belanja souvenir, hingga menuju perjalanan kembali ke tempat asalnya. Intinya kegiatan pariwisata atau yang disebut tour itu adalah keliling kesana kemari dan mengeluarkan banyak duit. Ya begitulah Ya beda ya dengan yang disebut kepariwisataan kepariwisataan atau turisme itu segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan pariwisata itu sendiri namun memiliki suatu dampak karena di sini adanya suatu interaksi antara pelaku perjalanan wisata dengan tour yang tadi saya sebutkan. Baik, kita kembali ke gapura. Sekali lagi saya batasi dari sisi kepariwisataan atau turisme Pertama, apa itu gapura? Gapura adalah merupakan suatu gerbang, ya. Bukan hanya sekedar pintu masuk saja atau entrance ya. Namun dia juga bisa dimaknai sebagai penanda identitas suatu kawasan hingga sebagai wajah depan dari sebuah teritorial atau daerah atau kota. Bahkan gerbang juga bisa dijadikan sebagai benteng pertahanan kedaulatan sebuah negara jika kedua negara itu dibatasi hanya Ya satu tanah itu ya Dan gerbang itu seharusnya menjadi pembeda Dari kekhasan atau keunikan suatu daerah Antara satu dengan yang lainnya Sehingga gerbang kota Sebagai penanda dan sekaligus identitas Haruslah wajib memiliki nilai artistik Bentuk yang unik Dan unik itu tidak mudah ditemukan di tempat lain ya Bahkan memiliki suatu storytelling dan histori yang bisa membuat orang itu menjadi wow. Maka aneh juga jika kita menjumpai suatu gerbang kawasan teritorial atau daerah tujuan wisata di mana gerbang tersebut itu dibangun secara ala kadarnya. Padahal nih gerbang kota itu sebagai media branding terdepan. Ya, jadi branding itu adalah bagaimana kita meningkatkan pencitraan ya. Contoh nih, gerbang di kota Abuja di Nigeria Sederhana tapi unik dan megah. Ada dua seperti ini ya, tanduk putih. Lalu gerbang Brandenburg di kota Berlin, Jerman. Gerbangnya sebagai simbol utama kota Berlin di negara Jerman. Jadi gerbang Brandenburg ini terdiri dari 12 kolom dorik yang masing-masing ada enam di sisi kiri kanannya. Di mana gerbang tersebut memiliki lima pintu menuju ke jalan raya dan di atas gerbangnya itu ada yang namanya kendaraan yang disebut sebagai kuadriga yaitu kereta perang yang dulu lazim di zamannya mereka ya itu ditarik oleh kuda kiri kanannya dan di situ ada sang victorianya Dewi Kemenangan Romawi yang sedang mengendarai kereta perang tersebut gerbang ini benar-benar megah dan memiliki nilai histori dan patut untuk menjadi contoh teman-teman lanjut yang kedua huh, siapa yang berwenang? nah kalau ditanya siapa yang berwenang bikin kapura tentunya itu merupakan hak otonomi daerah masing-masing tepatnya ya kepala daerah ya bisa bupati, wali kota yang penting bukan kepala RT atau ketua RT kita satukan paham terlebih dahulu ya brother saya mau tanya, satu kepala dibanding dengan banyak kepala, kalau buat mikir, hasilnya bagus mana? Kalau jawaban anda bagus yang satu kepala, maka anda harus segera istighfar nih. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk yang sempurna saja selalu meminta pendapat dari para sahabatnya, ya meskipun nih beliau ini tanpa harus meminta pendapat mereka pun itu sudah tahu mana yang terbaik hasilnya namun musyawarah yang merupakan inti ajaran ketuhanan atau tradisi kenabian atau sunnah rasul karena dengan musyawarah itu maka keputusan yang diberolah itu berdasarkan suatu persepsi yang sempurna dan komprehensif nah dalam dunia pariwisata sebenarnya sudah dicanangkan oleh pemerintah RI yaitu yang dikenal dengan pentahelix ya Penta helix ini ada lima. Jadi, terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada Mas Menteri Pariwisata Arif Yahya yang pertama kali mencanangkan model Pentahelix, yang sekaligus dituangkan dalam Peraturan Menteri Permen RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Salut dan keren buat Mas Menteri Pariwisata Arif Yahya dan di sini kita bahas ya pentahelik itu terdiri dari unsur lima A, B, C, G, M yang pertama A itu adalah akademisi mereka kalangan orang yang berpikir atau orang-orang kampus ya intelektual, B nya bisnis adalah para pengusaha stakeholder dan pelaku unit usaha, yang ketiga C, community, komunitas kemudian government serta yang terakhir adalah media, nah ya mereka itu udah ajak kerembuk sebelum memutuskan bestek atau rencana pembangunan gerbang kota nah sehingga hasilnya pasti lebih bagus oke kita tuntaskan sekalian yang ketiga, when kapan mesti dibangun ya tentunya boleh kapan aja perbaiki yang belum baik, rawat dengan baik yang sudah baik Bukankah KDH tentunya bisa mengajukan anggaran ya ke pemerintah daerahnya melalui anggota dewan. Nah, keempat, where dimana posisi dari gerbang kota? Ya, ini nggak perlu dibahas karena jawabannya udah jelas biasanya atau pasti tentunya di perbatasan suatu daerah antara daerah satu dengan daerah dua. Jadi disitulah di perbatasannya bikin kepura yang megah dan memiliki suatu artistik dan storytelling atau histori yang tepat nah yang kelima adalah how, kalau ini asik untuk dibahas ya, karena how itu bagaimana sih membuat gerbang kota, oke okay. harusnya satu nih, undang itu yang disebut tadi kelompok dari pentaheli kota masing-masing ajak bicara mereka tentang soal gerbang kota bikin forum group diskusi lalu Tentukan dulu nih citra kota. Citra kota ini mau dibawa kemana? Citra kota itu gambaran mental dari sebuah kota sesuai dengan rata-rata pandangan masyarakatnya. Ada tiga unsur yang harus dibahas di dalam satu citra kota. Yang pertama adalah identitas. Jadi kota itu harus memiliki potensi untuk dibacakan. Artinya orang akan mudah memahami gambaran perkotaan berupa identifikasi objek ke objek, perbedaan antara objek, dan perihal yang dapat diketahui. Kemudian unsur yang kedua adalah struktur, di mana kota itu harus memiliki suatu potensi untuk disusun. Artinya orang dapat membaca atau mengalami atau melihat suatu... Ruang tata kota maksudnya antara hubungan objek dengan objek Hubungan objek dengan subjek dan pola yang dapat dilihat begitu loh Nah unsur yang ketiga adalah makna Kota memiliki potensi untuk dibayangkan Jadi mudah dibayangkan oleh uh, semua orang Bagaimana ruang tata kotanya Baik dari sisi objek, dari subjek ke objek dan rasa yang dapat dialami ini merupakan suatu pemahaman arti terhadap dua komponen dari identitas dan struktur kota tersebut Ya tentunya melalui dimensi simbolik, fungsional, emosional, historik, budaya, dan politik Brother, ada ketertarikan? Yuk kita diskusi di kolom komentar di bawah ini Terima kasih